di ke channel youtube ini channel. nah guys video kali ini aku mau mukbang lagi masakan asli uh, Arab Saudi. nah ini dia sekarang meminum kita akan jadi aku menggunakan tangan karena aku eh, mengikuti eh, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana kita cuman maaf itu kameranya itu dimerengin karena mau tak masukin ke lupung sehat Insyaallah aku kalau last itu nggak ada yang lihat <laughs> satu orang kadang nggak ada sama sekali yang live yang lihat Kau hmm. Kalau Uni keraja di Riyadh. Riyadh. Riyadh udah lama buronan. Hai atau Tunggung air.